Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Kipram Channel. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas atau menginformasikan bagaimana cara daftar kip kuliah mereka tahun 2022. Khusus bagi adik-adik yang tamatan tahun 2020, tamatan tahun 2021 dan tamatan tahun 2022. Ayo simak video saya ini sampai selesai, karena video ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Namun sebelum kalian menonton video saya ini jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, okay, sebelum kita masuk pada cara mendaftarkan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022 Yang pertama, pahami dulu hal-hal yang berikut Yang pertama, persyaratan penerima KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022 Satu, penerima KIP Kuliah Merdeka adalah lulusan SMA, SMK atau yang sederajat Yang lulus pada tahun yang berjalan, tahun berjalan atau tahun 2022 atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya dua tahun sebelumnya tamatan tahun 2020 dan tahun 2021 yang kedua telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur jalur masuk perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi ini persyaratan yang kedua sekarang persyaratan yang ketiga memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus yang dibuktikan dengan dokumentasi. Selanjutnya, keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP kuliah mereka dibuktikan dengan yang pertama kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk KIP ini. Oke, jadi penerima pemilik KIP. Yang kedua Berasal dari keluarga peserta program Keluarga harapan atau PKH Yang ketiga keluarga pemegang kartu Keluarga sejahtera atau KKS Empat Mahasiswa dari pantai sosial atau pantai asuhan Lima mahasiswa Dari keluarga yang Masuk pada Data terpadu kesejahteraan sosial Jadi ini ada lima Dokumen yang harus dibuktikan Sebagai syarat penerima kip Selanjutnya, jika calon penerima tidak menenuhi salah satu dari lima kategori di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan kuliah mereka selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi, sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua wali yang paling banyak paling banyak empat juta rupiah, oke? Okay? Setiap bulan Atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali Dibagi jumlah Anggota keluarga paling banyak 750.000 rupiah Per bulan Oke selanjutnya Yang harus kita ketahui Yaitu proses skip kuliah Proses skip kuliah Itu registrasi akun Registrasi akun KIP Kuliah itu mulai tanggal 2 Februari sampai dengan 31 Oktober. Jadi masih dibuka sampai dengan tanggal 31 Oktober. Kemudian sosialis sosialisasi KIP Kuliah mulai 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2022. Dan yang terakhir yang ketiga penetapan penerima itu tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2021 masuk pada pendaftaran kip kuliah tata cara pendaftaran kip kuliah untuk seluruh jalur masuk dilakukan secara online melalui laman kip kuliah mereka yaitu kip Strip kuliah titik titik go id pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan mengunduh dan melakukan instalasi kip kuliah mereka berbasis android di play store kemudian Penerima KIP Kuliah mereka ditetapkan oleh puslapdik Atas usulan perguruan tinggi Setelah mahasiswa melakukan registrasi Dan diterima secara resmi di perguruan tinggi Selanjutnya, pendaftaran akun di SIM KIP Kuliah Dapat dilakukan melalui dua cara Yang pertama Siswa mendaftar secara mandiri Yang kedua Perguruan tinggi, mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima Dan melakukan registrasi Kemudian untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah Calon penerima harus mewasukan data yang valid sebagai berikut Yang pertama NIC Kemudian yang kedua NISN Ketiga NPSN Kemudian calon penerima juga harus memiliki email yang aktif Jadi harus memiliki email yang aktif Untuk pengiriman Nomor pendaftaran dan kode akses Setelah Sistem Kip Kuliah berhasil Melakukan validasi nik NISN dan NPSN Anda Oke okay, tahapan pendaftaran Kip Kuliah Merdeka tahun 2022 Langkah yang pertama Kita buka Google Chrome Kemudian masukkan Laman Kip Kuliah kemdikbud.go.id atau melalui kip kuliah mobile apps berbasis android nah setelah itu masuk maka dia akan muncul seperti ini yang pertama kip kuliah kemudian login siswa kip kuliah kemudian pendaftaran akun kip kuliah nah di login siswa ini ketika kita sudah memiliki akun maka kita klik login Siswa, namun ketika kita belum memiliki akun atau kita mau buat akun maka klik pendaftaran akun, klik pendaftaran akun maka dia akan muncul seperti ini. Ini yang pertama, ini dia punya panjang. Kemudian di sini ada panduan dan FAQ. Oke, kalian juga bisa baca dia punya panduan. Nah, kemudian langkah selanjutnya. Ini ketika kita membuat akun tadi, kita klik daftar baru. Ini ketika kita belum memiliki akun, maka klik daftar baru. Namun, ketika kita sudah memiliki akun dan sudah mendapatkan nomor pendaftaran, dan kode akses yang sudah dikirim di email yang aktif kita punya, maka kita masukkan nomor pendaftaran di sini dan kode akses di sini. Namun, sekali lagi, ketika kita belum memiliki akun, maka klik daftar baru. Oke okay, maka dia akan muncul seperti ini Oke okay, pada saat pendaftaran Siswa memasukkan nik, NISN, NPSN Dan alamat email yang aktif Oke okay, hal yang perlu diperhatikan Pendaftaran akun KIP kuliah Diperuntukkan untuk Siswa lulusan tahun 2022 2021 dan 2020 Yang belum memiliki Yang belum terdaftar sebagai Mahasiswa aktif di program tinggi Oke okay, kita Masukkan NIK, NSN, dan NPSN NPSN kemudian email aktif, kemudian ini yang perlu diperhatikan. Nah, kami merekomendasikan di sini, di bawahnya ada catatan penting. Kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan Gmail. Kemudian, yang kedua, pastikan email yang diketikan sudah benar agar proses pengiriman. Formasi akun tidak terkendala. Oke, pastikan emailnya aktif, kemudian emailnya benar. Nah, setelah data di atas sudah terisi semua mulai dari nik, NISN, NPSN dan email, maka klik proses selanjutnya. Klik proses selanjutnya. Nah, selanjutnya sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi nik, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem kip kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Pastikan siswa mendaftarkan email yang aktif agar dapat melihat kode akses yang dikirimkan. Sekali lagi ada peringatan harus mendaftarkan email yang sedang aktif. Proses selanjutnya yang keempat yaitu siswa login kip kuliah kemudian masukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang kita dapat dari email tadi nah kemudian klik masuk klik masuk ketika ini kedua sudah diisi nomor pendaftaran dan kode akses kemudian klik masuk nah di klik masuk ini siswa diminta untuk menyelesaikan proses pendaftaran kip kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti Oke. Okay. Nah, selanjutnya proses yang selanjutnya yang kelima yaitu siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau Sim KIP Kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Selanjutnya, bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi Dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perudahan tinggi Sebelum diusulkan ke puslabdi Sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah Merdeka Tahun 2022 Oke demikian saja video singkat dari saya Mengenai cara mendaftarkan KIP kuliah Merdeka Tahun 2022 Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Bagi yang belum Klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe dulu. Sekian dan terima kasih.